kayak nah, yang ini ya nah ini lagu kesukaannya dia siap mantap mantap mau kejar Silakan yang mau pengen, pengen bikin konten silahkan bikin konten kita ambil pokoknya yang ada di sini silahkan yang mau ambil konten, record aja Jokah ada rokok, bakarin aja rokok oh, Yuk Yuk sini Ini maju silakan. Tunjukin asistensinya. Jut wujud jujur Hadir, sudah hadir Ini silakan maju. tak Maju, maju, maju Wujud depan, senang Kalau memang kalian ada Wujud-wujud-wujudnya Hadus, tadi, hadir Nah terbang Dia masih main terbang-terbangan Jangan main terbang-terbangan Kalau di atas turun semuanya Turun semua Wujud sini. M Lihat aja di kiri Lihat di kiri Sini sini Ayo mainan yuk Mainan, mainan. silakan hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya wassalamualaikum lezat Jari jalil boy, very jalil lezat Semuanya Hadir senampak-nampak ya Semua semua saya minta semuanya Wujud di depan Siapapun yang bisa nampak senampak-nampak Silahkan hadir Wujud di depan sana Juga netizen dia unjukin cepat lo lihat lo di depan di depan ujung lo lihat di depan ujung lo lihat di depan ujung di sana dia udah nampakin ya lo lihat di depan ujung ini kan cahaya nih cahaya putih nah di belakang cahayanya putih ini kan nanti cahaya putih nih di belakangnya lo lihat lo perhatin baik-baik nilai rohmanir rohim subhanallahu rajyallohu Muhammad ya itu tujuh tujuh dan enam per enam Zat, hadir. Lo perhatiin di belakang cahaya putih ini yang di belakangnya kinoy? Ya? Nadia dia ada di sana. Siapapun yang bisa melihat lihat ada di belakang cahaya putih ini. Lo lihat tuh, mukanya hitam.